Bukan kudo di Bukit Tinggi, bukti embacang pada pagi hari ini, perlaksana Pemda Bukit Tinggi Assalamualaikum Bersana Kaman TV Kita menerima video kontribusi dari Bapak Metri dari Jorong Pandang Sawah Yang dikirim pada tanggal 16 Juni 2021 ini menunjukkan kegiatan lomba Pacuan Kudo yang diadakan di gelanggang Pacuan Kudo Bukit Ambacang Bukit Tinggi. Dari arsip-arsip yang Kamang TV coba telusuri, ternyata Pacuan Kudo di Bukit Ambacang ini sudah ada sejak zaman Belanda dulu. Tercatat, ada arsip mengenai Pacuan Kudo Verdekok yang bertahun 1930. Nah, tahun berapa sih dibangunnya Pacuan Kudo di Bukit Ambacang ini? Kamang TV uh, belum menemukan data yang lebih spesifik, tapi setidaknya sudah ada arsip yang menunjukkan keberadaan Pacuan Kudo di Bukit Ambacang ini dengan tahun 1930. Ya, ya, ya, boleh, ya. terima kasih dirinya untuk Bapak Metrizal kamang TV Sabana CG